Jumbo mamen Pas screenshot nih komen Pablo Panka dah Ini orang-orang yang akan berburu di Rean Tuh yang gak puas makan durian kemarin, eh, kemarin kamu gak ikut ya? Ah, nggak Kakak. Sekian ya, kalian kejam, Kakak. Beda nah. susahnya kayaknya kemarin gitu. ini juga. Hai, Raden, tuh, tangan nah, ini tuh. Ngesad durin. Ngesad durin. bawa anak-anak sampai ke bawah. Nih, ini artis calon penonton baru penyanyi yang siap menggombrat, pabrik sungai lihat, bang. berhitung. Oh, gitu ya? Oh jadi ini jadi tukang bangunan deh ya jangan <gidik>. <s Pilyanı> ]Okay ratu lah okelah kita jalan dulu berburu durian <laughs> kenapa kak? kita mau ke Bangka Barat ke Simantritip. hari ini kita mau Pesta Durian kita jari kesana ya kita okay. otw dulu llangkit, lanjut ya kak okay. lanjut oh iya jangan lupa kalau lagi nonton video ini <gini> jangan lupa untuk subscribe di Pablo Vanka like, comment, dan share ke seluruh sosial media. ya, kita akan cari referensi buat kamu untuk Pesta durian ya? di Bangka oke, okay. okay, kita otw dulu Apa sih kak? Ngapain kesini? Kita mau cari durian. Durian super katanya. Di sini ada. Si bagi Garista. Ada Bagas, ada Ayakibeng, ada Hadiesta, uh, ada Sudap siapa suaranya su su yang jangan lupa eh? su -susur -susur -susur su -brick. Su -brick. inilah orangnya yang su nah, kebun huh? masih ya, Halo, Majin. Kita izin jalan. Pak, <men> Nah, kita lihat durannya, kita Kukolnya, dan kita lihat tuh perjalanan kita kurang lebih dua jam lebih dari tempat kita tadi kita berhasil dari kota Tongkau, Pinang, dan Somalia <tuk> Vale iya, kita coba dulu, habiskan rasanya, teman-teman. Makasih ya, Cece, udah dibukain. Bagaimana rasanya? luar biasa? Yang besok, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kita berburu kita berburu dan tetap harus waspada karena di, di atas lah. tuh ada pohon duriannya ada buah duriannya ah, nih, halo hai, kita segundul mau cari durian ya, mana oh, ah, lo? kita berburu durian guys iya kan, si ya? hai kak hehehe kepala elok terasa ya apa yang harus saya ceritakan? Karena Saya ya? bingung, mau ngomong apa? Dan ketika saya bingung, saya cuma bisa menatap dan tidak bisa berkata-kata. Tapi saya berkata, apa yang saya kata? Bingung. Kita tetap harus waspada. Hmm. <coughs> kujang. Kalau tidak tahu kuyang, itulah yang namanya kujang. Mana? Tempat para binatang-binatang ular-ular binatang, bisa binatang. hidup di sini. ya? Kita mendaki untuk berburu dan mencari duit Dan kita harus mendaki. Dan di sini ada pondok nih, buat yang mau beristirahat boleh halo dede hai namanya siapa? kamu siapa namanya? Derby <laughs> Iu. Iu. kamu? <laughs> iuuu kamu siapa? kamu <laughs> siapa? <laughs> maaf kontennya nggak nggak nggak jelas. <tuh> <tuh> Mari kita <tuh> oh, mencari dan kita harus mendaki. Kata Pak Haji tadi kurang lebih 100 meter. Jadi bang, hai. Napasnya masih sanggup? Iya, mendaki, loh. Sampe. Napas, lu agak Gimana, Kakak? Kak, jangan nanya ya, Kak. Jangan demi konten Kakak menyiksa saya. Oh, gitu. Enggak, demi demi Tapi demi durian, Kakak. Demi durian, ya? Ya. Kita harus mendaki. Hmm. Kemilikannya hampir 40-35 derajat. Terus, ya. Uh konten Cari. lagi durian ada di tengah hutan Iya itu tadi persyaratannya kalau durian jatuh bisa makan di tempat Iya aku mengas kakak Tentas. aku mengas kakak dan tidak boleh dibawa pulang ya tidak boleh dibawa pulang aku mengas kakak semuanya pada mengas tinggi jurnal, kakak. Tinggi kakak luar biasa yes <laughs> Tolong, kakak jadi buat teman teman sekarang persiapan fisik kalau mau datang ke sini kasih mangtri tip untuk berburu durian di kebun aji ulung Haji di kebun, Pahaji. Pahaji. Pahaji. Pahaji. Ulung ulung, ulung. Pajulung. nanti kalau teman-teman uh, semua hmm, hmm. pada mau ke sini silahkan kontak kita bisa di deskripsi. Nanti kalau kontak yeah. di komen juga bisa uh, ah. untuk pendampingan kalian-kalian semua ke sini. Oke. Okay. Huh. dan pastinya dengan navigator. Yes. dengan navigator sudah. kita, kita. Siap lah. Oke kita coba ke okay. atas. Bener langsung. Oke mau kembali lagi nonton. Jangan lupa sekali lagi ingatin untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh teman-teman okay. kamu ya kakak jangan lupa screenshot ya kakak ya jangan lupa screenshot oke kita naik lagi masih mendaki konten di dalam konten gitu ya nih konten nih nih nah nih kenapa nih kenapa kalian kalian bolos sekolah ya hah kamu tahu lelah kan ay Ngep-ngep Ayo nah. Ini baru di Dan Bila Dilihat Prady Sekeliling ini Pohon durian semua uh, baik yang udah berumur Maupun yang masih uh, Remaja Pohon duriannya Tuh Remaja Masih kecil masih. masih ambil Seperti diriku uang konten dan pejuang durian demi selum durian aduan biarlah dan di sini kita yang berburu durian bila menemukan durian jatuh tuh diperbolehkan untuk makan di tempat tapi tidak boleh untuk dibawa pulang begitu dan ini gratis Nah, kalau mau bawa pulang dibayar. Ah. Itu caranya. Uh, lumayan. Ah, di belakang tuh ada yang merutuk tuh. Merutuk, ada ngomel-ngomel. Gimana, Bang? Kamu berhasil menemukannya? Apakah kamu melihat? Wow. Nira, itu, itu dunian, ya, Ternyata. Iya. Kamu melihatnya? Katakan TIDAK! Tidak! Dia tidak akan mengalah! saya tidak. tidak! akan perjalanan mencuri! Apa? Suat mencuri! Satu kali katakan! Tidak! Oh, Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Ada yang nyerah, Sprady. Pohon durannya! Buset! Dan... Apakah Gibeng menemukannya? Dan ternyata Gibeng menemukannya. Katakan satu kali lagi, Gibeng menemukannya. Gibeng tunjukkan pada dunia. Anda gila. Gibeng <laughs> mana? Ah, buruk bosok. Dan saatnya kita berpencar. Katakan satu lagi, berpencar. Seperti Uh, ternyata sampai di puncak kebun durian kita menemukan pemandangan yang sangat unik banget keren tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. halo tadi rencananya kita di sini uh, tujuannya ada mencari durian. Ternyata sampai di sini, aduh, kita menemukan durian runtuh tuh biang keroknya. Mereka malah foto-foto. Bagus Bang, Bang. Aduh, ya, tuh yang mahal kedua Mau lihat penontonnya siapa? no, penontonnya. Tuh. Pelakunya, pelaku utama adalah ini. Aduh, sini. Dan ini ternyata biang keroknya. Tuh gak gelap-gelap amat tuh, oh iyalah. Nah, tapi pas ke atas gelap sih. Oke. <laughs> kita ambil itu ya. Oke. Okay. Ternyata pada foto-foto semua tuh. Kakak mau kakak. Enggak Ayolah Oh no. Oh no. Sekali lagi katakan. Katakan sekali lagi. Pernah ah ya. yes, ah Tuh. Terus kaki agak turunin dikit. Nih yang yes. Ah, itu itu, ah itu lurus saja. Itu agak turun dikit. Sip, uh. yes, that's great. Lurus, tangannya lurus yes. Oke, okay, that's good. One two three, one two three, yes. One two three yeah. Oh yes. Oke, okay, we are with the winner of okay. Mentok Next Top Model. Kita <laughs> sampai di atas. Backgroundnya bagus, ternyata yang untuk diperjuangkan naik ke sini saya sudah bersusah payah tapi untung saya punya rekan-rekan yang luar biasa bisa menopang saya mendorong saya dan menyepak saya sama ke sini <tuk> tapi buahnya tahun ini kayaknya kurang tapi kita tadi dapat beberapa buah durian tadi Cikgu dapat berapa Cikgu? empat empat yang langsung jatuh dari pohon bagaimana punya kemarin lebih keren hari ini juga keren pemandangannya oh, viewnya kak tuh kita terbayar dengan ini. apa capek terbayar dengan ini. Kita bandingkan Kakak kemarin. Itu ada bukit menumbing. Kita pesan dulu sejenak. Capek kakinya ini pegel. Tapi dengan suasana pemandangan seperti ini, lanskapnya indah lanskapnya. Landscape, Kakak. ya. Yes, landscape, ya. Sekali lagi kita ingetin buat kamu yang lagi nonton video ini Mereka? jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kamu supaya orang tahu bahwa kita dibentuk ada sentra durian di atas bukit. Simpang Bukit Simpang Maritik. Bukit ini, bukit ke Bukit Penyabung. Bukan Bukit Payang ya, Kemarin mana Bukit Payang? Kemarin kita tuh di Bukit Payang. Ke yes, di sini banyak ya. Udah, udah, udah, udah, udah. udah. <laughs> <laughs> udah sudah, udah. Oke, Kak, udah selesai actionnya Dia mabuk ke Payang. Ulang <laughs> lagi ya, Kak Bukit Penyabung di Oh ini penyabung Jadi depan, info depan. <laughs> Itu ya penyabung kakak Itu Yang sana itu penumbing Awas dirimu Dirimu nganggu Penumbing situ tuh Itu tuh menu itu menumbing. Dan ini adalah bukit penyabung Yang sekarang kita berada ini adalah Bukit Durian bukit Ini ada di Sibut Teritip Bangka Barat Ya <laughs> Yo, sekarang iya. kita mau ajak Pak Sudaranya juga pulang Kampung Maksud lo apa? <Gunakan> Marah dia ya. Tapi yang ini buras, diguekain nggak? Udah. <laughs> Jangan dibahas kata. <laughs> Itu ada oh, ciku, ini juga ciku kita juga ada adis juga sama ini ada rekan satu kantor saya om Beluri. Keren keren keren keren keren keren. Yang pecinta keren dari Turin Bubble. Ya. Keren keren keren ya. Dan di belakang navigator. Navigator kita dari Turin Bubble. Bang, zikri hebat. Oke okay, Kakak, kita okay. lanjut mencari durian. durian. Mudah-mudahan kita, kita menemukan menemukan kita Tum Salam Oke? Okay. Yeah. Stay tune. Di mana? Jangan lupa subscribe. Ya apa-apa? Subscribe. Hmm bisa saya. Subscribe. Oke. Di atas itu durian. Tuh, mau lihat. Tuh tuh tuh tuh. Moga-moga aja jatuh dan duh, nimpak kepala dia itu. Tapi udah, udah ada penangkal. Oke, okay. jangan lupa. Gimana? Tiga ya, kalau kalau Dan terpaksa uh, kita, kita tinggalkan mereka-mereka dan kita berdua bersama Gibang. Kita akan mencari durian di bawah, di bawah bukit ini, dan kita turun kembali. Kita di atas ini jong, kita nggak dapat durian yang kita cari. mudah-mudahan di bawah, mudah-mudahan di bawah kita menemukan. Gimana rasanya bang? Untuk mengobati itu ya. Pada berburu durian, bergelia ya. Kita turun. dapat durannya enakan kan kan gue yang dapet gitu loh buruk buruk semangat kakak Tuh coba Enak? Mbak Blu, selalu enak kan hmm. Ini Ini tuh. Ini ya oh. oh, ini Ini Gimana? Enak, hmm. jago Mbak Blu Ini masam terus hmm. hmm. Tambah nih, mungkin ku tambah manis ya oh. Lumayan Dan, Sprady, akhirnya kita Uh, kembali ke pondok di mana titik awal kita berangkat tadi untuk mencari durian di atas Bukit Sono dan sepanjang perjalanan kita menemukan durian tapi hasilnya tidak mengend tidak memuaskan kita ada yang bosok, yang buruk ada yang mentah dan akhirnya kita sampai dan ketemu sama tim kita lagi. Alay. Akhirnya, kita akan pulang, meninggalkan kebun. Uh, Pak Alung selesai menikmati duren dan berburu duren. ada suap. ada bang, Luri. ada bang, duren. ada bang, ada bang, ada keren ada bang, ada bang, ada bang, ada bang, ada bang, tadi kita udah masukin ke dalam uh, temperware, ya kotak itu, box itu, enggak <laughs> usah sebutin mereknya, ya. udah disebut tadi box untuk dikirim ke Jakarta. Oke. Okay. Sekarang ada. Sebentar lagi. Ustaz, Ustaz, oh oh ya. Tali. Tali. Hai, Dan apa kakak? <laughs> Dan kita mau pulang. Ya. Kita mau ke tempat lain lagi ke okay. Tuli. tempat lain Saksikan. Saksikan. <laughs> Hanya di Pak Lofanka. Ya yes. lupa di.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 menghilang navigatornya ada MC Gak, konten kita gaga, gaga, gaga, gaga, <laughs> navigatornya udah jalan duluan <laughs> Guk, Guk. karena waktu udah sore dan kita harus meluncur ke lokasi selanjutnya dadah dan selamat menikmati buah durian